Halo pasien-pasien, jumpa lagi bersama Dokter Review di channel Ragged ID Baik, sebelumnya Dokter Review pernah mereview atau pernah membahas Tepatnya membedah, membedah jenis-jenis jaket berdasarkan tipe dan historis Buat pasien-pasien yang belum menyimak mengenai pembahasannya, silahkan klik link yang ada di sini Oke, kali ini Dokter Review ingin merekomendasikan 5 jenis jaket yang wajib kalian punya versi Dokter Review Penasaran? Simak terus pembahasan kita hanya di channel Ragged ID. Oke, okay, pasien-pasien dari sekian banyak jenis-jenis jaket yang ada dalam dunia fashion, kali ini Dr. Review ingin merekomendasikan 5 jenis jaket yang wajib dimiliki oleh pasien-pasien versi Dr. Review. Oke langsung saja biar tidak menghabiskan banyak waktu dan energi Rekomendasi yang pertama Jaket Varsity ya, Ini langsung saja ada contohnya jaket Varsity Dari brand Joe McCoy untuk jaket varsity yang ada di hadapan pasien-pasien semua Ini dari brand Jo McCoy, Salah satu brand yang ternama Yang berasal dari Jepang Jo McCoy ini kalau dari historis dari brandnya Ini memang salah satu brand real McCoy ya Langsung saja kita lihat untuk model jaket varsity ini Biasanya jaket varsity itu dari segi kerahnya Ini kita bisa lihat seperti rib gitu ya Kerah karet seperti ini Kemudian ciri utama dari jaket varsity itu biasanya dia terdapat e, dua warna yang berbeda ya. Seperti bagian sleeve atau bagian lengan ini bahannya biasa kulit, kemudian pada bagian body atau bagian badannya ini ini ter terbuat bahannya seperti wool seperti itu ya. Karakter atau ciri utama dari jaket varsity juga bisa dilihat biasanya ada inisial ya. Inisial biasanya sih inisial kampus seperti itu. Nah, jadi memang jaket varsity ini karena awalnya itu digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa di Harvard pada awalnya, makanya dia ada simbol dari kampus tersebut biasanya. Nah, untuk bagian pada sisi sebelah kanan ya, untuk inisial kampus ada biasa sebelah kiri dan sebelah kanan, biasa menunjukkan angkatan dan juga menunjukkan inisial nama juga ada ya. Kemudian yang lainnya kita bisa lihat ada pocket di kedua sisi dan juga ada snap button, di bagian tengah kemudian untuk bagian sisi belakang juga umumnya jaket varsity yang klasik ini terdapat juga bordiran ini menunjukkan biasanya tergantung dari ekspresi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus itu nah memang jaket varsity ini banyak diminati oleh para kaula muda karena memang awal perkembangannya jaket varsity ini digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa dan untuk momen penggunaannya memang jaket varsity ini cocok digunakan untuk momen-momen santai bisa digunakan momen-momen bisa -momen lagi hang ya atau lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga bisa digunakan. Oke okay, untuk rekomendasi jaket yang kedua ada jaket ya jaket denim jaket denim dari brand Sugarcan. Nah. Brand Sugar Cane ini, walaupun namanya Sugar Cane, tapi ini berasal dari Jepang ya. Nah, jaket denim itu memang jaket yang long term banget ya. Istilahnya, jaket yang memang digunakan, yang sudah lama digunakan. Kemudian dari segi durability, jaket denim dari brand Sugar Cane ini termasuk memiliki durability yang sangat kuat. Kemudian untuk tipe dari jaket Sugar Cane ini, Tergolong tipe 2 ya Ini bisa kita lihat karena dia memiliki dua pocket di bagian sisi kanan dan kiri nah, Itu ciri khas utama dari jaket denim tipe 2 itu Kemudian terdapat motif seperti ini ya nah, Motif lipatan seperti ini Ini khasnya Kemudian untuk bahan ya untuk jaket denim tentunya bahannya denim ya Untuk ketebalan jaket denim itu biasanya berbeda-beda mulai dari 12 oz sampai dengan ada yang 21 oz. Nah, untuk yang ini ketebalannya sekitar 14 oz ya. Dan ini juga sangat nyaman digunakan untuk aktivitas daily tentunya. Dan ini tampilan depannya dan tampilan belakangnya seperti ini. Memang karakter dari jaket tipe 2 itu biasanya untuk katingannya itu dia lebih reguler ya. Untuk pemilihan outfit tentunya Jaket denim ini bisa digunakan atau dipadupadankan dengan outfit fashion apa aja. Misalnya untuk mulai dari kaos ya, mulai dari kaos kemudian celana tentunya bisa digunakan celana denim atau celana chinos tentunya. Itu bisa kita padu padankan tergantung dari selera pasien-pasien. Oke, itulah jaket yang kedua rekomendasinya jaket denim dari brand Sugarcan dengan jenis tipe 2. Oke, untuk rekomendasi jaket yang ketiga ini dari brand Brand Ironheart Dan untuk jenis bahannya Ini bahannya bahan kulit ya Tentunya kalau jaket yang menggunakan bahan kulit Tentu tampilan atau kesan yang dilihat Ketika orang menggunakan jaket kulit Itu akan memberikan kesan yang laki banget ya Laki banget dan tentu gentleman lah Lebih lebih tepatnya ya kita lihat kalau orang yang pakai-pakai jaket kulit. Nah, memang untuk jaket Ironheart yang kulit ini, ini dia model katingannya. Ini kalau kita lihat tipe 3 ya, nah, karena kita sebelumnya sudah pernah bahas mengenai jenis-jenis jaket. Tipe 3 itu bisa lihat dari tandanya ada seperti segitiga terbalik seperti ini, dan kemudian ada dua pocket di kedua belah sisi. Kemudian untuk katingan dari jaket tipe 3 dari Ironheart ini, katingannya ini lebih slim ya, terlihat seperti ini ya jadi lebih slim jadi emang cocok buat pasien-pasien yang memiliki tubuh yang ramping tentunya ini bisa menjadi rekomendasi untuk digunakan kemudian untuk jaket karena kita tinggal di Indonesia tentunya pemilihan jaket-jaket kulit tentunya jangan yang berbahan-bahan terlalu tebal ya karena itu membuat kita yang penggunanya bisa kurang nyaman tentunya, karena bisa gerah gitu ya untuk bahannya kalau Iron Heart ini terbuat dari horsehide, Hide ya ini ada horsehide, dan juga bahannya tidak tebal ya jadi nyaman untuk digunakan ini sisi depannya dan sisi belakangnya seperti ini ya seperti pada umumnya jaket tipe 3 ya dan untuk pemilihan outfit menggunakan jaket kulit bisa digunakan untuk celana bisa kita gunakan bahan denim untuk dalam atau bisa kita gunakan kaos ya atau tinggal disesuaikan aja menurut selera pasien-pasien dokter review. Oke untuk jaket rekomendasi keempat versi dokter review di sini ada dari brand The Flathead. Nah, untuk dari Brand The Head ini model jenis jaketnya masih jaket tipe 3 Namun berbeda bahannya Nah untuk bahan dari jaket The Fat Head ini Keseluruhan bahannya terbuat dari bahan corduroy ya Nah kita ketahui memang bahan corduroy ini kan bahan yang vintage tentunya ya Dan memang ini perpaduan yang sangat apik Antara bahan corduroy dan penambahan kerah dengan menggunakan bahan leader ya jadi kalau kita lihat dari segi fashion sangat estetik ya Ini bisa kita lihat Kemudian di bagian buttonnya juga disesuaikan dengan mengikuti warna di bagian kerah tentunya Kemudian ini untuk bagian depannya kita lihat kekhasan dari tipe 3 seperti ini ya Masih sama dengan jaket-jaket sebelumnya yang tipe 3 Kemudian untuk sisi belakang kita bisa lihat sama ya cuman bedanya dia karena ada motif corduroy seperti ini ya Sama-sama persis untuk tipe 3 Nah, untuk jaket dengan bahan corduroy ini, pertama kenapa dokter review sangat rekomendasikan kepada pasien-pasien? Karena yang pertama, dari segi pemilihan bahan, bahan corduroy sangat nyaman kita gunakan di Indonesia tentunya. Karena ya pastinya adem, karena iklim kita yang tropis, kadang panas, kadang dingin gitu ya. Jadi, bisa kita gunakan jaket-jaket seperti ini. Kemudian, untuk momen penggunaan dari jaket corduroy ini bisa kita sesuaikan momen-momen lagi nyantai juga bisa karena bahannya adem ya tinggal kita sesuaikan untuk outfitnya bisa menggunakan denim atau bisa menggunakan ya bahan-bahan celana chinos atau gitu ya, itu bisa kita gunakan yang jelas cocok digunakan untuk momen-momen yang informal tentunya oke itulah rekomendasi jaket keempat dari brand The Flathead untuk rekomendasi jaket yang kelima dari versi dokter review ini ada jaket dari brand Charhart. tentu Buat pasien-pasien sudah paham tentunya untuk brand Charhart ini Ini memang biasanya digunakan oleh para pekerja Atau istilahnya workwear ya workwear. Dan memang jaket Charhart ini memang spesialis jaket pekerja Dan ini salah satu brand dari Amerika Oke sebelum kita masuk bahan Kita masuk ke jenisnya untuk jenis jaket Charhart ini Ini jenisnya coat jacket ya Atau kalau di Indonesia kan kurang lebih mantel ya Jenisnya jenis mantel jadi kemudian dari bahan, ini bahannya dia menggunakan semi-semi uh, kanvas -semi gitu ya. Kanvas, kalau dibilang kanvas dia tidak murni kanvas. Tapi lebih ke denim gitu ya. Cuman berwarna tan seperti ini. Dan untuk ketebalan bahannya ini 12 oz. ya Dan kemudian memang kekhasan dari coat jacket itu terdapat 4 pocket ya. Di sini ada di sisi bagian dada lah kita bilang ya. Di kiri dan kanan terdapat dua pocket. Kemudian di sisi bawah terdapat dua pocket jadi jumlahnya 4 ya dan itu memang khas ciri khas dari coat jacket seperti itu ya untuk bagian depan kemudian di sini menariknya juga bagian kerah tadi juga berbeda warnanya ini warna bahannya juga berbeda karena dia menggunakan bahan corduro ya jadi perpaduan yang estetik kalau kita lihat kemudian untuk sisi bagian belakang kita bisa lihat ini polosan saja ya polos seperti ini kemudian untuk bagian dalamnya ini bagian lining dia menggunakan bahan wool jadi memang kalau untuk jaket Chathard ini Untuk di Indonesia memang agak sedikit harus disesuaikan Karena memang segmented banget untuk penggunaannya Memang untuk jaket ini lebih tepatnya digunakan buat Pasien-pasien yang suka mendaki ya Atau istilahnya climbing ya Climbing atau suka ke gunung kayak gitu ya Atau bisa digunakan untuk ke tempat-tempat yang bercuaca dingin Dari daerah dataran-dataran tinggi ya Itu lebih tepat digunakan. Untuk padu padan outfit menggunakan coat jaket dari brand Chathart ini ini cocok kita gunakan untuk pertama kalau celana ya, untuk celananya bisa menggunakan bahan denim kemudian bisa juga karena aktivitasnya outdoor, maka kita bisa gunakan celana cargo ya, agar lebih match dengan jaket coat dari brand Chathart ini. Oke itulah 5 rekomendasi jaket Versi dokter review, oke okay, pasien-pasien dari kelima rekomendasi versi dokter review mana yang menjadi favorit? Pasien-pasien, silahkan komen di kolom komentar. Buat pasien-pasien, pasien-pasien, pasien-pasien, jika ada produk yang ingin dibedah oleh dokter review, silahkan hubungi media sosial Ragged ID. Dan jika ada saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kita semua, silahkan komen di kolom komentar. Terakhir, pesan dokter review. Bekerjasamalah pada hal-hal yang disepakati dan bertoleransilah pada hal-hal yang tidak disepakati. Maka hidup kita akan harmonis tentunya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.